Dan ini tidak ada satu pun yang pucuknya kosong guys Semuanya ini ada Ada Kukunya atau calon buahnya Dan ini metode yang saya gunakan guys Yaitu dengan saya injeksi guys Selamat pagi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku petani cengkeh Mania di seluruh Indonesia dan hari ini permintaan teman-teman guys untuk review hasil pemupukan herba pam dan ini mau saya review langsung saya ada di depan rumah ini guys dua pohon yang satu memang saya gunakan dengan herba pam untuk percobaan dan yang satunya tidak guys dan ini akan saya review dulu untuk yang menggunakan VOC herba pam dari situ muncul guys baru nanti setelah ini saya review yang tidak menggunakan bobo air papamnya ini guys kita lihat dulu guys yang bawahnya guys ini langsung ini keluaran ini guys anonya kukunya atau buahnya dan ini semua pucuknya akan ini keluaran guys ini yang bawah ini guys ini yang paling bawah ini semuanya nih, semuanya pucuk keluar kuku nih. dan ini Alhamdulillah ada terang beberapa hari ini langsung keluaran dan ini saya menggunakannya nih guys dengan saya injeksi guys ini sampai atas sana guys ini satu pohon yang menggunakan pupuk dari sido munculnya dan ini tidak ada satu pun yang pucuknya kosong guys semuanya ini ada ada kukunya atau calon buahnya dan ini metode yang saya gunakan guys yaitu dengan saya injeksi guys ini alat-alat toolnya yang sudah saya saya lepas ini guys karena ini sudah uh, keluar kukunya makanya ini sudah tidak lagi saya pupuk karena kalau kita pupuk. Kondisi berkuku ini bisa nanti kembali menjadi bunga lagi, Guys. Menjadi apa? menjadi daun lagi karena kesuburan. Jadi di saat sudah uh, seperti ini, sudah keluar kuku ini, pemupukannya kita hentikan. Nanti kita akan sambung lagi setelah ini sudah seperti uh, sebesar lidis, baru kita pupuk lagi. Untuk membuat besar dan mengurangi unsur kerontokannya, caranya mudah sekali, nih guys. Jadi, kita buat buat ini seperti bekas botol Aqua minum yang kecil itu, kita pasang pipa atau selang yang banyak di toko pertanian, kemudian kita beri pengeboran di sini guys. ini tidak saya praktekkan langsung, hanya yang sudah jadi saja guys. Nah, kita buat presisi lubangnya ini se, sepresisi selangnya ini. Kemudian nanti pupuknya kita bisa tumpahkan satu tutup sini guys. satu tutup sini, campur air sedikit untuk membangunkan mikrobianya. Nantas kita biarkan nanti sampai berapa hari dihabisnya. Setelah habis ini saya isi lagi. Tapi ini karena sudah berkuku, guys. Sudah berkuku seperti ini. Jadi ini pemupukannya saya hentikan. Biasanya kemarin ini satu minggu atau 10 hari satu tutup itu baru baru habis, guys. Karena cengkeh ini kan dia kambiumnya kambium kering. Jadi tidak seperti durian yang cepat terhisap hmm. seperti ini saya membuatnya eh, ini deh nah ini seperti ini ini lubang kemarin yang lubang yang tidak sengaja jadi ini jadi ini bikin lubangnya ini presisi ini guys mudah banget guys caranya seperti ini bisa dimodifikasi dengan cara sahabat-sahabatku sendiri seperti apa kalau saya menggunakan botol aqua ini ini saya buat untuk tempat pengisian pupuk organik herbapamnya. Kemudian ini yang tidak menggunakan herbapam, guys. Ini kasih tahu lihat ini. Ada dua pohon untuk uh, percobaan dan ini. Nah ini, ini ya ini keluar, guys. Yang tidak menggunakan herbapam pun keluar. Cuman sedikit. Ini banyakkan daun barunya yang masih keluar, guys ini. Guys. Karena intensitas hujan yang masih cukup tinggi. Jadi ini masih banyak mengeluarkan daun-daun baru Ada juga ini guys Cuman tidak sebanyak yang sudah saya berikan Herbapam guys Ini masih Pertumbuhan Terus-terusan ini guys Ya yes, eh, sudah ada bunganya Cuman tidak sebanyak Yang saya beri dengan Herbapam tadi guys Nah ini guys ini masih banyak yang kosong guys. Ada beberapa yang sudah keluar kupunya, tapi tidak banyak dan tidak besar ada beberapa guys tapi kebanyakan masih berupa turbus baru atau baru guys dan ini tidak saya berikan sama sekali dengan Herbapam tidak saya injeksi ataupun tidak, tidak saya semprot ataupun saya siram perakarannya guys ini biasa saja karena saya membuat perbedaan pas kebetulan di depan rumah saya ada dua pohon dan yang satunya guys ini yang satu sama sekali tidak saya berikan pupuk air bapak nih guys sudah ini sudah uh, tidak terselamatkan, guys ini mati sama sekali gini, guys. Ini memang saya biarkan kemarin tiga pohon, yang satunya uh, ingin yang ini tidak saya berikan sama sekali herbam. Ini kayaknya kena virus ini. Kemudian yang dua ini, ini saya berikan dengan kemarin saya semprot dan ternyata ini dia memiliki imunitas kekebalan jadi tidak ikut ketularan virus yang pohon yang ini ini mantapnya pupuk organik yang memiliki sifat imun guys. dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang bertarap kimia dan kemudian nih, yang paling intensif yang ini guys ini yang intensif saya berikan baik saya siram di sekitar perakarnya sini ataupun saya semprot ini ini lebih bagus lagi daripada yang duanya tadi dan kemudian sudah saya terangkan tadi saya berikan penambahan pemupukannya yaitu dengan cara injeksi dan ini cukup saya Sabri satu tutup saja, kemudian Sabri air sedikit untuk memengankan mikrobianya dan terhisap di sini. Dan ini jangan lupa ini yang ini kita kasih tutup di atasnya, guys, supaya nanti kalau ada hujan tidak penuh dengan air hujan. Ini karena sudah keluar bunga, makanya ini saya lepas. Jadi teman-teman kalau sudah ada Kuku macam ini kita hentikan semua pemupukan. Pemupukan apapun, supaya nanti pohon tidak kesuburan dan berubah menjadi daun. Dan cukup ini teman-teman ya, yang main, meminta review tanaman cengkeh dari pupuk air pump. Ini saya infokan saja, sayangnya ke ano, apa? Silau matahari guys, ini sangat di atas ini Keluaran pucuk semuanya, tidak ada satupun pucuk yang lolos ini guys ini keluaran